Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di game Audio Pro Kali ini saya akan unboxing mikrofon Ashley E200 Ini kemarin saya pesan dari eh, Apa namanya one lenshop Ini belum saya Buka cuman saya buka wrapping-nya aja kemarin Yuk kita unbox Sama-sama Ini kalau kelihatannya Bagus ya Ini segi Penampilan Dulu. dan ini unitnya ya ini. di sini ada kabel kabel mag. dan ini micnya kartu garansi dan buku petunjuk <tuh> ini ya ini ya, ini bisa dibaca-baca bagi yang pemula kayak saya tapi saya kurang ini apa males bacanya ini ada Dan untuk kabel nih lumayan panjang ya 5 untuk ini 5 meteran lah Cek Akai SLR Dan ini cukup lumayan bagus sih ya. Coloknya kanonnya juga bagus ini ada tahanannya supaya biar nggak patah, putus lumayan sih lumayan dengan harga yang terjangkau dan ini unitnya ini besi ya lumayan bagus lah Nya sendiri. Ini dalamannya nih nya lumayan nih, ada o-ring, pro audio sistem, lumayan buat karaoke sehari-hari lumayan Cukup, gitu aja unboxingnya. Nanti kita cek ya, part keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.